terupdate dan terhangat seputar Lesnar tentunya baiklah sahabat Lesnar dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita keunggang pertama persahabat, ya ke info pertama ada kabar bahagia dari Ibu Harsiwi Ahmad di akun instagram pribadi miliknya Ibu Harswi menginfokan bahwa bakal ada acara bergensi kembali di Indosiar, yakni acara Indonesian Dangdut Award 2021 yang akan segera hadir Ada kalimat ketsen yang tentunya panjang diinfokan, dituliskan oleh Ibu Harsewi Ajang penghargaan bergengsi IDA atau Indonesia Dangdut Award 2021 akan segera diadakan di Indosiar Tentunya akan banyak nominasi dalam IDA 2021 kali ini dan diberiakan pula oleh sederah penyanyi dangdut kebanggaan tanah air Kira-kira siapa saja yang yang akan diundang pada malam IDA 2021 nanti Dan kategori apa saja yang sudah mengikuti IDA dari tahun ke tahun Wow, Masya Allah banyak bersahabat ya Pasti sudah tahu yang pasti Indosiar akan menyiapkan segalanya untuk malam puncak nanti Ikuti terus perkembangan beritanya dan nantikan Indonesian Jangdut World 2021 Segera di Indosiar Itulah kalimat game sepanjang Yang dituliskan oleh Bu Harsi amad di akun Instagram Pribadi miliknya Pak Sabat ya, Yuk dukung penuh Moga yang terbaik untuk idola kita Dede LSD kejora. Mudah-mudahan masuk nominasi Dan mendapatkan penghargaan kita lihat di kolom komentar nih, ada banyak sekali dukungan dari para fans Leslar. Sahabat Leslar Taiwan berkomentar, Lesti Kejora katanya tuh Masya Allah. Dan berikutnya juga dari Sendal Putih Bilar, Bismillah Bunda BBL Amin. Doakan yang terbaik saja persahabat ya, mudah-mudahan kita selalu kompak dan selalu solid mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita. Selanjutnya persahabat ya, ada sebuah gambar yang membanggakan juga untuk kita semua perhatikan di kedua ini Diunggah oleh akun HP Kentang Kota Sultan yang meripos kembali postingan dari Leslar Entertainment Yang mana sebuah kebanggaan yang kita dapatkan ada update donasi sedekah renovasi masjid rusak parah bersama Leslar Lovers World, World lagi-lagi Kembali, Leslar Novosport menjadi fanbase yang sangat luar biasa di bagian Leslar. Persahabatnya, masya Allah, tentunya mudah-mudahan selalu positif untuk fans-fans dari Leslar, selalu menjalankan kebaikan. Mudah-mudahan secepatnya tentunya dibangun untuk masjid yang akan didonaimosi oleh. Leslar, wow, luar biasa Bagaimana persahabat ya, yuk doakan yang terbaik Mudah-mudahan selalu dibelancarkan Dan selalu diberikan kemudahan Ini adalah bentuk kebarbaran yang Tentunya terbaik bersahabat ya, bukan barbar yang Gangga, tentunya ini adalah Barbar dari fans sejati Leslar Yang sangat membuahkan Tentunya hasil yang sangat positif Salah satunya Membantu dan selalu Memberikan bantuan persahabat ya mudah-mudahan saja selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran serta kemudahan untuk kita semua berikutnya kita lihat juga persahabat ya ini ada info yang sangat bahagia untuk kita semua perhatikan unggahan akun Kobas atau Basuki Surojo persahabat ya di laman akun Instagram pribadi miliknya Kobas tentu menginfokan kabar yang sangat luar biasa membahagiakan kita ada Tentunya kejutan vitamin mulai besok, hari Kamis tanggal 7 Oktober sampai tanggal 10 Oktober hari Minggu 2021. Wow, Masya Allah luar biasa. Kabar yang sangat membanggakan kita semua. Perhatikan persahabat, ya di hari Kamis besok tanggal 7 Oktober 2021. Akan ada acara kompilasi Leslar di channel Kobas Entertainment. Dari awal pacaran sampai nikah. Wow, acara besok nih Pak Sahabat, ya Dan acara Hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 Ini bakal ada acara kekiutan Leslar Selama di channel Kobas Entertainment Dan hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 Ngobras episode pertama Dan hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 Ngobras episode kedua Saksikan hanya di channel YouTube Kobas Entertainment Masya Allah luar biasa kita akan disuguhkan vitamin muber vitamin bertebaran, pesabat ya dari mulai besok tanggal 7 sampai tanggal 10 Oktober 2021 mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan vitamin kabar baik kabar bahagia langsung diberikan oleh Lesti dan Rizky Bilar kita lihat juga di caption persahabat ya, info dituliskan juga oleh Kobas, Halon dan Dinku yang ditunggu-tunggu hadir nih saksikan keseruan Rizky Bilar dan Lesti Kejora bersama Kobas Entertainment meluapkan isi hati yang akan tayang pada 7 Oktober sampai 10 Oktober, Saif Ian dan Dinku dan tonton keseruannya di Kobas Entertainment Jangan lupa di persahabat ya Yuk kita dukung terus untuk Kobas Yang selalu memberikan kebahagiaan, kejutan, salesti dan riski pilar Mudah-mudahan tentunya Kobas selalu diberikan kebahagiaan juga Berikutnya juga persahabat ya Kita lihat aja nih Ada info juga untuk kita semua Tanggal 11 Oktober Bakal hadir kembali nih Adalah kesayangan kita yang akan live di Traveloka Persahabat ya Masya Allah dari jam 20 sampai jam 21 Tepatnya jam 8 malam hingga jam 9 malam Rizky Bilar dan Lesti Kejorah Tentunya bakal live di Traveloka Grand Bazar. Wah, wow, Masya Allah banget persahabat Yahyu dukung penuh Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran Untuk Dede dan Kakak Bilar Tentunya mudah-mudahan selalu berkah dan berokah Untuk idola kita yang belum punya aplikasi Traveloka, silahkan kalian download Tentunya karena ada kesaingan kita yang bakal memberikan kejutan-kejutan vitamin bahagia untuk kita semua Farah Fans